di dalam surat Muhammad ayat 31, 33, dan 36 yang artinya Kami akan menguji kamu kalian Siapa di antara kamu yang berjihad dan siapa yang sobar Kami akan menguji berita-berita mengenai kamu kalian Hai orang yang beriman taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah jadikan sia-sia amal berbuat kamu. Kehidupan di dunia hanyalah permainan dan kegembiraan yang sia-sia Akan tetapi, jika kamu beriman dan mendaga diri dari kesaharan Tuhan akan memberikan kepada kamu pahala Dan Tuhan tidak akan meminta kekayaanmu Yang terhormat Ibu Menteri Negara Urusan Peranan Wanita atau wakilnya Yang terhormat Ibu Ketua Kewani atau wakilnya Yang terhormat Ibu-Ibu Wakil dari organisasi Wanita tingkat pusat atau daerah Surakarta dan sekitarnya para undangan yang saya muliakan. Para hadirin yang saya hormati dan para peserta tamar Ngaiyah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersama-sama membacatkan puji syukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi banyak karunia hingga kita semuanya dapat menghadiri resepsi pembukaan utama Indonesia ke-41 sore ini dalam keadaan sehat, selamat, sejahtera, tidak kurang suatu apa. Karena karunia dan rahmat Tuhanlah kita semuanya ini terutama para wanita Indonesia bisa bersama-sama Bertolong-menolong di dalam kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan peranan, fungsi, dan pendudukan wanita Indonesia. <SILENCIO> oleh Panitia Muktamar dan telah dibagikan kepada Bapak-Bapak dan Saudara-saudara sekalian maka untuk pembukaan untuk rapat pertama Pleno Pembukaan Muktamar pada malam ini acara tersusun sebagai berikut acara pokok satu khutbah kiftitah Muktamar yang akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Haji air Fahruddin. Kedua, laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Antara tersebut terpaksa diadakan perubahan oleh Bapak Haji air Fahruddin, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, baru kemudian pertama yang akan diberikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Dan terakhir ialah Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yang akan disampaikan oleh Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang terhormat Sri ya, Paduka Anggun Gorok Kelapanmu yang terhormat Bapak-bapak Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak lupa Bapak-bapak Kamundurah Undangan dari Negara-Negara Sahabat Bapak-bapak dan Saudara-saudara Pimpinan Muhammadiyah wilayah seluruh Indonesia para mutamahin yang berbahagia Alhamdulillah puji syukur kita banyakkan kepada Allah subhanahu wa yang telah melimpahkan rahmat dan imannya kepada kita yang kedua kami laporkan kepada Bapak Menteri dalam Negeri kami selaku panitia penerima Muhammad Muhammadiyah ke-41 telah melakukan tugas kami dan alhamdulillah untuk acara yang pertama telah kita lalui ialah peresmian pembukaan Pemutama ke-41 di surat kata ini oleh Bapak Presiden Soeharto Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Nah maju anas takiru anas takiru anas takiru anas takiru anas takiru anas takiru anas wa na'udhu billahi min syururi anfusina fasyi'ati ahmalina wa illallah la wa anna muhammadan sallallahu ala yang saya hormati Bapak Menteri Perwakilan Menteri, yang saya hormati Bapak Seri Perwakilan Menteri, yang saya hormati Bapak ibu yang saya hormati Bapak yang saya hormati Bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia Bapak sebagai keluarga besar Muhammadiyah Yang semenjak tahun 1978 Baru sekarang ini Tahun 1985 Di Surakarta ini kita berjumpa Marilah kita Di dalam tiap-tiap muktamar Muhammadiyah Muhammadiyah berusaha Bagaimana supaya Muqtamar Muhammadiyah itu bisa berdikari atas nama keluarga Muhammadiyah seluruhnya. Tetapi, semenjak muktamar Muhammadiyah di Surabaya yang lampau, yang waktu itu Gubernur Kepala Daerah di Jawa Timur, yaitu almarhum Bapak Sunandar. Waktu itu, beliau mendesak-desak kepada Muhammadiyah, hendaknya bagaimanapun juga Muhammadiyah menyampaikan permohonan kepada Bapak Presiden, terutama mudah-mudahan beliau memberikan bantuannya pada waktu itu. Beliau sampai mengatakan, kalau kita mohon bantuan kepada Bapak Presiden, bukan soal kecil dan besar yang kita nilai, tetapi adalah merupakan tata kerama kita sebagai rakyat Indonesia kepada Bapak Presiden untuk menyampaikan permohonan itu sebagai permohonan restu ataupun doa daripada Bapak Presiden. Oleh karena itu, maka beliau mendesak bagaimanapun juga supaya pimpinan pusat menyampaikan permohonan kepada Bapak Presiden untuk mohon bantuan dalam soal muktamar ini. Maka, pada muktamar yang sekarang ini, yaitu muktamar di Surakarta ini, maka kami pun menyampaikan permohonan kepada Bapak Presiden. Begitu juga, atas anjuran Bapak Menteri Dalam Negeri juga pimpinan pusat menyampaikan permohonan baik kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri Agama dan lain-lain. Semuanya, Alhamdulillah, bagaimanapun juga permohonan daripada pimpinan pusat ini mendapat perhatian dari bapak-bapak yang kami sebutkan, maka. Di samping semuanya itu, kami pun juga menyampaikan permohonan bantuan kepada yang lain-lain. Maka kepada semua yang menyampaikan, memberikan bantuannya pimpinan pusat Muhammadiyah, mengaturkan banyak-banyak terima kasih. Di samping itu, betul-betul kami berterima kasih dan bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah sokongan dan bantuan daripada keluarga besar Muhammadiyah sendiri baik dari Jawa Tengah umumnya maupun dari kota Muhammadiyah Surakarta khususnya Alhamdulillah bantuan itu pun sangat besar selain daripada itu kepada peserta dan juga kepada para muktamir dan muktamirat sendiri yang langsung sebagai peserta muktamar kami atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah mohon maaf juga karena banyak hal-hal yang tidak memenuhi apa yang menjadi harapan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara. Banyak santunan-santunan atau pelayanan layanan daripada panitia yang boleh saya katakan tidak semestinya termasuk juga pada undangan kami, undangan-undangan tamu undangan baik dari luar negeri ataupun dari uh, negara sahabat yang kebetulan juga mendapat hal-hal yang sama sekali di luar dukungan kami untuk itu sekali lagi kami mohon maaf Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian Muhammadiyah sejak didirikan tahun 1912 atau 1330 puluh hijriah ya, sampai sekarang masih tetap merupakan sebagai organisasi yang selalu mendapat predikat Atau selalu diberi predikat Sebagai gerakan Islam Gerakan Tawah Islam Amal Malam Nahimungkan Dan sekali-sekali Sering orang mengatakan Bahwa Muhammadiyah adalah gerakan tajdid, gerakan pembaharuan. Untuk ini Sesungguhnya Sampai sekarang Muhammadiyah Belum pernah berubah daripada maksud ataupun bentuk ataupun kepribadian daripada Muhammadiyah itu mulai dulu sampai sekarang sejak almarhum Kiai Ahmad Dahlan sampai sekarang Muhammadiyah tetap sebagai gerakan dakwah walaupun sebelum itu almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah berkecimpung di dalam Budi Utomo dan juga pernah berkecimpung di Islam, sebagai komisaris, tapi di samping itu mungkin karena melihat hal-hal yang kurang tepat beranggapan daripada almarhum pihak itu, walaupun beliau tetap, tetap mempunyai simpati yang besar terhadap pada Budi utama yang memajukan kebangsaannya, begitu juga walaupun. Almarhum Tehidah tetap mempunyai simpati terhadap kepada syarikat Islam yang waktu itu menumbuhkan semangat kebangsaan di samping jiwa Islam memenuhi pada syarikat Islam pada waktu itu hmm. namun karena beliau sebagai seorang kiai dan yang memang perhatian yang besar adalah ada pada soal-soal yang berhubungan dengan keislaman maka pada akhirnya di waktu itu ditinggalkan syarikat Islam pun juga ditinggalkan walaupun begitu namun tetap bisa ditarik sesuatu pengertian bahwa rupanya Islam di Indonesia harus juga tetap bekerjasama dengan kaum nasionalisme bagaimana saya kemukakan di atas maka saat ini kita bangsa Indonesia sedang berada di dalam zaman pembangunan berbicara tentang zaman pembangunan Tentu saja tidak dapat dilepaskan dari Orde Baru, sebab Orde Baru itulah yang telah membawa dan mengantar perjalanan bangsa Indonesia memasuki zaman pembangunan ini. Pelita demi pelita telah dilaksanakan. Pelita yang ke-1, ke dan ketiga, syukur Alhamdulillah dengan selamat sudah dilewati. Dan saat ini kita semua berada di dalam pertengahan pelaksanaan pelita 4. Berkat hasil-hasil pembangunannya telah diraih dan diwujudkan selama periode pelita 1, 2, dan 3. Maka saat ini kita berada di dalam periode menciptakan kerangka landasan pembangunan nasional ia akan dimantapkan lagi di dalam pelita kelima yang akan datang. Dengan terciptanya kerangka landasan pembangunan nasional tersebut, maka insya Allah bangsa Indonesia akan dapat terus tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan makmur. Zaman pembangunan ini bukanlah zaman yang berdiri sendiri. Zaman pembangunan adalah bagian dari perjalanan sejarah perjuangan bangsa kita. Zaman pembangunan adalah kelanjutan dari zaman kemerdekaan. Kemerdekaan kebangsaan yang mengantarkan rakyat Indonesia dengan segala macam suka maupun dukanya, dengan segala macam kekurangan maupun keberhasilannya sampai kepada zaman pembangunan sekarang ini. Suatu zaman dimana kita bangsa Indonesia bekerja keras Bersatu padu mengisi kemerdekaan kebangkitan itu. Dan zaman kemerdekaan itu pun bukanlah zaman yang berdiri sendiri. Ada zaman kebangkitan nasional yang telah menggugap tumbuhnya rakyat Indonesia sebagai satu bangsa yang berjuang mencapai kemerdekaan dan kejolatannya. Zaman kebangkitan nasional mengantar rakyat Indonesia, memasuki zaman kemerdekaan. Zaman kebangkitan nasional adalah babak sejarah yang amat penting bagi perjalanan bangsa kita. Dan zaman itu pun merupakan saat yang penting bagi Muhammadiyah. Karena di dalam kurun waktu itu pulalah Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta pada tahun 1912. Pada mulanya, gerakan-gerakan kerakyatan itu masih bersifat semut dan terpisah pasak. Namun di dalam perkembangannya, gerakan yang majemuk dan heterogen di Virgen itu menemukan titik persatuan yang mendasar. Dan pergerakan perjuangan rakyat Indonesia pun dari waktu ke waktu semakin bersifat berumuhi persergen Pergerakan rakyat Indonesia makin menampilkan sifatnya yang bini atau ika, oleh cita-cita kebangsaan sebagai nilai dasar persatuan dan kesatuannya Pada tahun 1928 dinamika kebangsaan itu terungkap secara lebih jelas di dalam bentuk sumpah di dimana diikrarkan satu nusa satu bangsa dan satu bahasa di dalam suasana pertumbuhan cita-cita kita kebangsaan ini pula mendengunglah lagu Indonesia Raya yang selanjutnya menjadi lagu kebangsaan kita kebangkitan nasional pada hakikatnya adalah suatu proses yang sifatnya internal akan terapi juga tidak terlepas dari perkembangan yang sifatnya eksternal. internal artinya bahwa kebangkitan nasional merupakan proses interaksi di dalam masyarakat Indonesia sendiri Eksternal karena kebangkitan nasional itu dipengaruhi pula oleh berbagai daya dan kekuatan dari luar Sehingga terjadilah interaksi dengan pengaruh eksternal tersebut Semua itu menyebabkan perkembangan kebangkitan nasional tersebut tumbuh bagaikan arus gelombang Yang kadang-kadang mengalami pasang naik dan kadang-kadang mengalami pasang surut Namun demikian, segala perkembangan itu makin menempatkan mengukuhkan pertumbuhan internal kesatuan sehingga zaman kebangkitan nasional berhasil mengantarkan rakyat Indonesia dengan selamat dan atau memasuki zaman kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikanlah kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan itu selanjutnya dituangkan dalam bentuk negara kebangsaan Indonesia yang dilakasi dengan satu konstitusi negara kebangsaan dan satu ideologi nasional ialah Pancasila. Proklamasi kemerdekaan itu adalah titik sentralnya perjuangan kita. Semua gagasan dan pahasan mengenai Indonesia merdeka yang tumbuh sebelumnya Mencapai kebulatannya pada proklamasi, semua gerak dan pembangunan yang kita laksanakan adalah kelanjutan daripada proklamasi itu. Proklamasi kemerdekaan kebangsaan itu tidak dapat dilepaskan dari pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Alhamdulillahi Rabbil alamin, Rabbil asil adim, ar-Rahman rahim, maliki Yaumiddin. umitin, ia kana abduhu, ia kana saing, inggitina in. sirofons dakin, sirofons alaihim, rayeri lemar dubi alaihim molabol di, aw di bilai menasai bonyro tim, Tatanazalul Aleimul Allah tak khawf walat Wa apa wa Allah illa, illa Allah laul wa, laul wa Wa aidihim, ala alladzina 'alaihi wa amin ya alamin Segala puji hanya tertuju kepada Tuhan Yang Maha Asa. yang tiada lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang memerintai Kerajaan Yang Agung, Yang Maha Pemurah, Lagi Pengasih, Penguasa Tunggal pada Hari Pengadilan. Dengan berbuat ibadah hanya Engkaulah yang kami junjung, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan dan belas kasih. Ya Allah, tunjukilah kami ke arah... Seluruh-seluruhnya jalan kehidupan Yakni jalan kehidupan orang-orang yang Kepada mereka nikmat telah engkau Limpahkan Bukan jalan kehidupan mereka Yang telah engkau murkai Bukan pula Jalan kehidupan mereka Yang dari kebenaran menjauhkan diri Sungguh mereka yang mengatakan Tuh Tuhan kami adalah Allah Lalu mereka berpegang teguh Atas pernyataan itu Pasti akan turun kepada mereka para malaikat yang mengatakan, "Jangan kamu sekalian takut dan ragu. Bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu." Sungguh jika Allah menghendaki terjadinya sesuatu, maka Dia hanya bersabda, "Jadilah!" dan kehendak itu pun berlaku. Kami bersaksi, sungguh tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Yang Maha Esa Dia ada sadikat baginya Baginya kerajaan Dan untuknya segala putian Dan kekuasaannya mengatasi Kekuasaan semua insan Serta dia berkuasa Mencipta segala kejadian Demikian pula kami bersaksi Sungguh Muhammad Adalah hamba Allah dan pesuruhnya Yang tidak ada nabi lagi Sesudahnya Tiada pula ada imam selain dia Dan dia adalah pembawa berita gembira dan kabar bencana Dan setiap petunjuk yang diberikannya adalah lebih kuat Dan lebih sentosa dari kata-kata semua manusia Semoga kesejahteraan dan keselamatan tetap Allah karuniakan Kepadamu ya Rasulullah Beserta keluarga dan sahabat kepada semua ulama dan pemimpin umat Serta kepada segenap muslimin dan muslimat Semoga pula Allah akan petunjuk Dan kekuatan kepada warga Muhammadiyah Beserta keluarga besar Dan kepada semua pekerjaan mutamar Kabulkanlah doa kami Ya Tuhan pencipta sekalian alam Bagi engkau segala puji Saudara-saudara dan mutamar yang berbahagia Pada tanggal 18-12 rajab. 1395 bertepatan dengan 24 sampai 30 Juni tahun 78 kita telah menyelenggarakan mutamar ke-40 di kota Surabaya sampai saat ini masih tergambar di benak kita betapa megah dan anggunnya resepsi yang diadakan di Stadion Gelora November 10 November yang penuh serta meluap menjadi lautan manusia di bawah sinar sejuta lampu yang terang benderang. Alunan suara tilawah kalam Allah. Kedengaran merdu menyayat hati dan menambah iman tebal di dada. Semua itu kini merupakan suasana dalam mimpi. Mungkin beberapa orang lagi di daerah-daerah juga telah mendahului kita. Semoga Allah mengampuni kesalahannya serta menerima semua amal dan perjuangannya. Amin Ya Rabbul Alamin Sidang Muqtamar yang Sejahtera Dalam pembukaan laporan Bimena Pusat Kepada Muqtamar ke-40 di Surabaya Ada dikembukakan bahwa Muhammadiyah Ibarat baktera Akan menempuh arus dan gelombang Yang lebih deras dan besar Oleh sebab itu memerlukan iman yang lebih tepat Tawakal yang lebih mantap Istiqomah yang lebih kokoh Kesadaran yang lebih mendalam Pemikiran yang lebih jernih, perkataan yang lebih berkelanjutan, kerja yang lebih tekun, niat yang lebih ikhlas, perhitungan yang lebih panjang. Berdasarkan keyakinan dan pertolongan Allah pasti datang. Saudara-saudara, nilai-nilai tersebut di atas itu ini masih diperlukan, bahkan semakin diperlukan. Apabila kita memang berkeyakinan tentang kemutlaan persadikatan Muhammadiyah sebagai sarana bahwa ar seperti yang oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat 14 yang berhasil dihayati oleh Kiai Achmad hingga menghasilkan pendirian umat ya 75 tahun yang lalu kita pasti sadar bahwa persyarikatan Muhammadiyah wajib kita tegakkan kita lestarikan kita kembangkan dan majukan agar dapat lebih meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan nasional melalui dakwah al-ma'ruhne mungkar yang pada hakikatnya telah mencakup pembangunan fisik dan spiritual atau jasmania dan rohania. Muhammadiyah, satu organisasi dakwah Islam yang telah empat 40 kali. Setiap mutamar menghasilkan langkah dan kebijaksanaan untuk beramal membangun kesejahteraan masyarakat dengan tata organisasi yang terarah. Sidang putamar yang terhormat udara-udara dan bapak-bapak serta ibu-ibu yang budiman jika kita menulis ke masa-masa yang silam kita akan melihat bagaimana Muhammadiyah selalu mengalami kesulitan dan hambatan, cobaan dan gangguan keprihatinan dan keresahan. lebih banyak susahnya daripada senangnya lebih banyak terdesaknya daripada santainya lebih banyak banyaknya daripada Ringannya, namun semua itu putus ada. Biar bagaimana dia, biar bagaimana pun dia jalan terus, setapak demi setapak, selangkah demi selangkah. Karena Allah mengharamkan kita untuk berputus ada, dan karena kita pun yakin bahwa dalam setiap perjuangan selalu penuh dengan kesulitan dan keprihatinan ya harus kita terima dengan sabar dan bekerja terus karena disitulah banyak warga sudah Saudara? kesabaran yang disertai teramal terus-terus itulah yang telah disuptikan oleh Muhammadiyah sejak zaman penjajahan Belanda lalu zaman penjajahan Jepang ketika semua organisasi bubar atau praktis bubar tidak mampu bergerak lagi kecuali Muhammadiyah keberhasilan mempertahankan hidup pada zaman Jepang itulah yang telah mengantar Muhammadiyah ke alam kemerdekaan nasional. Bahkan bersama-sama dengan kaum patriot lainnya berjuang merebut kemerdekaan lusa dan bangsa dari mana Belanda yang akan menjajah lagi. Kemudian membangun negara kita yang tercinta ini. Organisasi yang selama penjajahan Jepang telah menjadi sangat lemah. Maka dalam alam kemerdekaan, berangsur pulih kekuatannya, dan kembali berkembang. Itulah Muhammadiyah. Anggalkan dan simpatisannya meningkat jumlahnya, dan amal usahanya bertambah dengan pesat. Sampai saat ini Muhammadiyah merupakan ormas terbesar, yang terbanyak jumlah amal usahanya, yang paling merata organisasinya sebagai organisasi dakwah sosial dan pendidikan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat seluruhnya penduduk negara kita ini berjumlah 160 juta ternyata 85 atau 87% terdiri dalam Islam atau 136 juta jiwa yang melakukan sholat paling tinggi 25% tapi semua Islam atau 37 juta Selebihnya terdiri dari orang Islam awam Yang belum sadar akan agak Islamnya Dan imannya pun masih rapuh Mereka ini Yang terlebih mudah luntur perhatiannya terhadap Islam Mereka ini lebih mudah melanggar hukum Islam Karena tidak tahu Mereka ini lebih mudah tertarik kepada Agama lain Jadi kita kita variskan kepada organisasi Islam lainnya yang masih saudara-saudara insyaallah dalam kondisi dan situasi bagaimanapun Muhammadiyah akan tetap dalam keadaan baik jangan khawatir asal kita tetap sabar ketawakal beramal dan utuh dan utuh dan utuh dan utuh tidak terpancing dari luar <tuh> melihat selama-selamnya baik kalau utuh terus seperti Sabda Rasulullah dalam khasir yang diriwayatkan oleh Imam muslim dari Suhaib bin Sinan bin, bin Sinan ajaban di amril mukmini. inna amrohu kulahu khair In aso batu syakar. Aso batu sungguh mengagumkan ikhwal orang mukmin itu karena semua semua hal ikhwalnya itu baik semua sifat yang seperti itu tidak terdapat pada orang kecuali pada orang mukmin yaitu sifat jika mendapat sesuatu yang menyenangkan hati bersyukur kepada Allah. Telah larut malam dan telah kami siapkan berwujud laporan tertulis sebanyak empat puluh dimana di mana tertulis angka-angka pada sasaran masing-masing dan mengingat jangkauan daripada pemeriksaan keuangan yang Dilakukan tim pemeriksa keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah meliputi 14 sasaran yang daerah lingkupnya. Di dua tempat yaitu Yogyakarta dan Jakarta sedang tim yang melakukan hanya tiga orang sedang masa jabatan Pimpinan Pusat Muhammadiyah mencapai tujuh tahun. Kemudian waktu pemeriksaan yang kami lakukan relatif sangat singkat, hanya memperoleh waktu satu bulan. Sehingga dalam hal ini, semampu daya apa yang telah kita usahakan, Alhamdulillah telah dapat kita usahakan pemeriksaan secermat mungkin berdasarkan kepribadian Muhammadiyah. Seterusnya, di dalam laporan ini akan kami persingkat, yaitu yang akan kami laporkan, pertama saldo awal kas dan atau bank yang nomor dua penerimaan yang ketiga pengeluaran kemudian yang terakhir saldo akhir kas dan atau bank kemudian sesudah kami sebutkan jumlah-jumlahnya nanti dari tim akan mengajukan usul disampaikan di dalam forum muktamar kali ini saldo awal kas dan atau bank 14 yang telah kita periksa 14 tempat yang telah kita periksa ternyata mencapai jumlah 121.368.826 rupiah 82 seger dalam rangka melancarkan gerak dan langkah pimpinan Pusat Muhammadiyah Selaku pengembangan daripada keputusan muktamar Perlu untuk kantor PP di Yogyakarta maupun PP di Jakarta Dilengkapi administrator, minister umum yang profesional Selaku pelaksana dari polosi atau keputusan yang ditetapkan oleh PP majelis-majlisnya Yogyakarta 12 Rabiul Awal 14.06 Hijriah bertepatan dengan 25 November 1985 Miladiah. Pemeriksa Keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Agus Haji Martonegoro, Bahar Herulaksono, Haji Hadi Wiryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <Sessro> para la forma de la yang dapat menguasai satu tuang jamalah. Antariman hormat, -hormat dan menjaga persatuan bersama dapat direbut kita perlukan dalam pembangunan nasional kita macam ini. Apabila bila kita memahami dan memahami dan menghargai agama-agama yang sangat baik yang berada tercapat alam kita masing-masing agama maka terpulang di antara -antar umat. agama akan saling baik memerlukan buku pelajaran dan bisa kita perhatian besar dari bangsa maupun pemerintah kepada Muhammadiyah ini jelas adalah kebaikan, mengingat bahwa Muhammadiyah adalah salah satu gerakan nasional Islam kita yang paling tua dalam bidangnya sendiri telah ikut serta dalam proses besar membangun bangsa, negara dan agama dan dalam waktu sekarang ikut aktif melaksanakan kebangunan nasional sebagai pelaksanaan daripada program Muhammadiyah yang teribus adalah realisat-realisat pengamalan bangsa-bangsa dalam rangka-anggung menyenangkan. Wajah umat Islam Indonesia masa ini sebagai dampak sejarah masalah. Jika kita mengkaji sejarah bangsa Indonesia sejak zaman penjajahan, maka akan nampak dampak sejarah itu pada wajah umat Islam masa itu. Yang ini sebagai berikut. Satu, umat Islam berada dalam keadaan kemunduran, terutama belakang dan terutama faham-faham seperti kita dan selamat meliputi umat islam. Dua, sebagian umat islam tidak mengetahui tuntunan agama yang semula, kekurangan proteksi, metoda dan lembaga seperti politik, sosial ekonomi dan pendidikan apalagi teknologi. Tiga, di masa lalu lembaga-lembaga umat islam mengambil sikap sisulasi, non-kooperasi, dan adakalanya konsentrasi terhadap kolumnia Belanda pada kutub. Hal ini sebagai akibat politik pendidikan pemerintah penjajahan Belanda yang sangat diskriminatif dan reaksi terhadap sikap yang tidak baik dari kolonial pemerintah kolumnia Belanda. Mulai yang keempat, melarisi kekecahan dalam berbagai perkumpulan cakwa dengan geraklah berkira menimbulkan pertempuranan, dan menjauhkan kekerasan, walaupun kesemuanya bertujuan satu yakni jalan Islam. Hal ini sebagai akibat politik jakb atau ideokempra pemerintah kolonial yang tempat. Kelima, dalam pada itu muslim atau orang-orang Islam yang mendapat pendidikan Barat banyak yang baca malu mengaku Islam. Hal ini disebabkan karena pemerintah kolonial telah berhasil membangun suatu citra bahwa Islam itu identik dengan intoleran. Dan Belanda itu identik dengan keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan, dan setiap bersenam dan lain-lain. Selain daripada itu, dalam pengamatan saya, umat Islam Indonesia ini selama ini masih mempunyai beberapa kelemahan antara lain yaitu satu, tidak pernah ada satu pemimpin yang dapat diterima oleh semua seorang Islam. Yang kedua, tidak pernah adanya satu strategi dan program untuk semua umat Islam dalam rangka kejahatan membangun umat. tidak tidak pernah mempunyai sumber dana yang mantap dan cepat untuk membiayai program-program yang menyuruh sesungguhnya umat Islam sesuai dengan ajaran Islam secara percaya mempunyai sumber dana yang cukup bila kita mampu mendalikan mengolahnya dan menempatkannya di jalan Allah dalam ajaran agama Islam kita mengenal zakat Tembak, jaga, wakaf, tak kibar, baris, dan Saya, dokter ini dapat digali dan dimanfaatkan. Tidak ada organisasi dengan manajemen yang dapat diandalkan, dan pemimpin yang dapat diterima oleh semua golongan umat Islam. Ternyata, prakarsa Bapak Soeharto setelah melihat sinaran dengan membentuk yayasan amal bakti Muslim Pancasila, hanya dalam waktu lebih kurang 33 tahun yaitu dengan mengumpulkan sumbangan-sumbangan diri pegawai negeri atau serta pegawai negeri saja, telah dapat mengumpulkan lebih kurang 20 jam dan sampai hari ini sudah lebih daripada 10 mesin yang sudah dapat didirikan dari layakan yang oleh Bapak Telah Kewalai Dalam hal itu kekurangan masih ada keras pada umat Islam Arab. satu kurang lincah dalam membaca pesawat tidak kurang masuk mengambil inisiatif dan kurang berpikir secara strategis akibatnya mencamping mementingkan hal-hal yang -jat dan terjebak dalam sikap reaktif imasional dan tidak dapat membedakan yang mana yang kawan dan yang mana mana yang malam bisa betapa dikenakan tidak adanya prosesi kita selama 3 bulan terakhir ini seluruh kerejauan Islam sudah mendapat pekerjaan rumah atau homebuk daripada seorang yang pertama tahun karena dia menggarap buku mengenai agama Jawa hasil penelitiannya di salah satu desa di Jawa Timur dan ini sudah mengambil waktu tiga bulan untuk sudah menelaah buku tersebut sedangkan yang menurut saya ada buku tersebut tidak ada gunanya dan tidak perlu dipelajari dan selanjutnya umat Islam berpikir secara formalistik Menyuntingkan duit daripada pareti, sehingga mudah dikali dan ditutupi. Dan sebaliknya Allah tokoh-tokoh Islam, yang pada waktu dia berkuasa, tidak berbuat apa-apa untuk Islam. Tetapi waktu tidak mempunyai tokoh apa-apa, berteriak-teriak yang membela Islam. Dan keberagian menjadi pada umat kita tertarik dengan cara yang terlupa ini. Saya selalu mengarahkan, kalau akan membela Islam, belalah sedang berpuasa. Salah sudah tidak ada kuasa lagi, tidak usah bicara. Saya tidak akan membanggakan kepada saudara secara. Saya bukan ulama, saya tidak bertentangan Islam sama sekali kalau Islam saya saya dijadikan Menteri Agama segala yang baik segala yang bagus untuk agama, khususnya untuk Islam saya bikin aturan-aturannya sekarang saya sudah siap berkuasa lagi di bidang itu secara langsung tidak mungkin saya berbuat lagi jadi dikatakan tuh saudara kalian dalam pertemuan ini mulai tegakkan rasio. Jadi kalau sedang berkuasa berbuatlah, kalau sedang berulang berserahlah. Kalau tidak berkuasa berteriak-teriak itu mengajak orang rusak mananya. dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan kejanjinya dalam pembangunan nasional kalau kita tariklah banyak malas diri dan mengidentifikasikan segala kekurangan maka bolehlah kita sekarang mengkaji kembali sumbangan umat Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan untuk kemudian menyubur kemampuan diri kita dalam ikut mengeteskan pembangunan nasional sebagai realisasi daripada Pancasila <tuh> Sebagai jawaban terhadap keadaan umat Islam yang menyedihkan ini, timbul organisasi-organisasi yang melayani keadaan umat Islam, yang berusaha membangkitkan semangat juang bidang agama, sosial budaya, sosial politik, dan sosial ekonomi. <tuh> Salah satu organisasi wadah keadaan umat Islam ini ialah Muhammadiyah yang didirikan oleh almarhum Yaya Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 Muhammadiyah sejak berdirinya dengan berat menyatakan dirinya sebagai organisasi non politik. namun demikian Muhammadiyah tidak bersikap diam terhadap masalah-masalah politik Muhammadiyah tidak ragu-ragu memperkembangkan kepentingan bangsa Indonesia umat Islam khususnya pada tahun 1923 Muhammadiyah mengajukan tuntutan Supaya ordonansi guru Yang dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda Dicabut kembali Dan mengajukan tuntutan Agar di sekolah-sekolah gubernemen Diberi pelajaran agama Islam Begitu pula Muhammadiyah telah mendekat pemerintah kolonial Agar rat agama Atau pengadilan agama dipimpin oleh orang-orang Islam sendiri Sebab pada, pada waktu itu, pengadilan agama ditinggin oleh Belanda yang tidak beragama Islam. Terlucu. Pada dalam penjajahan Jepang, Muhammadiyah tetap merupakan organisasi non politik. Namun keadaan pada waktu itu telah memunculkan tokoh-tokoh Muhammadiyah di arena politik nasional. Dalam masa penjajahan Jepang ini, bekas Ketua Umum PP Muhammadiyah, Almarhum Kyai Haji Mas Mansur adalah salah satu dari empat serangkai bersama dengan Bung Kranono, Bung Hatta dan Kiai Jawa Tala yang berusaha menyelamatkan bangsa dalam mata penubuhan depan. Begitu juga menjelang programasi kemerdekaan, beberapa tokoh ramadiah duduk dalam penyelidik badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal dengan BPUPKI maupun dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal PPKI atau Jukritsu Yumbi. Indonesia. mereka itu antara lain adalah almarhum Kiai Mas Mansur, Kyai Barus Hadi Kusumo, Kyai Haji Abdul Kahar Nusakir, Dokter Sukiman Wirjoatmodjo, Mr. Kasman Singodimedjo. Dan AR dan aktif dalam perumusan pancasila. Sebagaimana kesuaraan mungkin masuk bahwa pada itu telah dari sudah yakin dia akan kalah, maka dibentuklah pada bulan Maret tahun 1950 badan pendiri usaha persiapan kemerdekaan yang terdiri dari para 62 orang dimana 99 persen daripada anggotanya adalah tokoh-tokoh yang beragama Islam tadi nama demikian tokoh ini sebab ada yang beragama Islam berpendidikan Islam tapi ada yang beragama Islam tidak berpendidikan Islam inilah latar belakangnya yang badan ini bersidang sejak tanggal 28 Mei Tahun 45 Sampai pada tanda 1 Juni tahun 45 Akhirnya badan usaha persiapan penyelidik Penyelidik usaha persiapan kemerdekaan ini Menjadi macet atau deadlock Deadlocknya itu dikenakan terbagi dua Sekelompok mengingini supaya negara yang akan mereka itu adalah negara Islam Saya kira keinginan ini perlu ada dikarenakan bukan saja bangsa Indonesia 99 pada Islam tetapi yang selalu ditekan dan diburu-buru adalah Islam jadi oleh sebab itu wajar kalau negara yang akan merdeka itu adalah berdasarkan Islam tapi sebaliknya sebagian lagi mengingini tidak tetapi negara nasional yang tidak ada kaitannya dengan agama ini adalah Tokoh-tokoh kita yang beragama Islam yang mendapat pendidikan Barat, mereka sudah dikuasai oleh kemajuan Barat, dan itu istilahnya, akhirnya zaman dahulu adalah and yaitu pemisahan antar agama dan negara. dengan mereka sudah mempunyai dokter yakin kepada doktrin barat. Hilang. maka terjadi blacktop itu hingga akhirnya telah diketahui bahwa pertemuan sekutu di Polda, telah memutuskan bahwa apabila sekutu menang, daerah-daerah jajahan sekutu itu akan dikembalikan kepada yang menjajah jauh, maka inilah yang menyebabkan kesadaran kembali daripada badan penyidik usaha persiapan kemerdekaan itu. Jadi kalau kita ribut bersikai mengenai ideologi dan dasar negara, kita akan menjadi pencarih kembali dijajah belan. dan jawabnya tidak maaf. Dikenakan itu, maka dicarikan sesuatu modus seperti ini, maka dibentuk panitia sembilan. Panitia sembilan itu yang akan mencarikan bagaimana cara komprominya. <tuh> panitia sembilan itu terdiri daripada almarhum Bukan, Hatta, Haji Kalin. Profesor Khaerul Kabir, dari UAI Pasir, Abdi Kusno, Mister Muhammad Yani, Subardo, dan Mister Marani. Jadi dari segi latih ini hanya satu yang bukan Islam, yaitu Almarhum Mister Marani. Setelah berbicara panjang lebar, akhirnya umat Islam pada waktu itu demi kemerdekaan dan kesatuan bersedia mundur, yaitu mencorek negara Islam. Asal syariat islam berlaku kepada emasnya. Dan inilah yang kita kenal dengan konsensus tanggal 22 Juni tahun45 yaitu piagam Jakarta itu. Yaitu piagam Jakarta itu sama dengan Pancasila yang sekarang, terkecuali sila pertama, yaitu berbunyi ketuhanan dengan mewajibkan para penduduknya melaksanakan syariat. Maka terjadilah konsep pada tanggal 22 Juni Dan inilah yang nanti akan menjadi ideologi Dan jaga negara yang akan merdeka itu Terus sekalian Jadi tiba bersama kecuma Almarhum bersama dengan cewek, kasim Dan bektor kasman Singo dan kejauhan nikmat dan kuma Adalah pemimpin-pemimpin utama -pemimpin Yang setelah tanggal 17 Agustus 45 Agung Dipanggil untuk berumus kembali sila pertama dan rumusan panjang yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk pemeluknya. Pertemuan ini sudah terjadi sekali pada tanggal 18 Agustus. pagi dikenakan pada tanggal 17 Agustus sore harinya datang kepada Almarhum Bung Hatta utusan dari agama lain yang meminta, yang menyampaikan bahwa sila pertama daripada Piagam Jakarta itu adalah diskriminatif dan tidak menjamin persatuan dan kesatuan. bangsa. Karena itu kami minta itu diobat Dan kalau itu tidak diubah, maka kemungkinan besar non Islam tidak akan ikut dalam kemerdekaan itu. Nah, dikatakan itulah Bung Hatta menyampaikan kepada empat tokoh ini tadi bagaimana pandangan Saudara Apakah mereka ini bersatu atau tidak? Jawabnya bersatu Kalau begitu, supaya saudara dapat merumuskan Kembali yang dapat diterima oleh umat Islam Tapi oleh umat lainnya juga dapat diterima Sini mereka sendiri menjadi bersatu Hanya dalam waktu lebih kurang 15 menit Dicoreklah Tujuh kata-kata itu dan diganti dengan tiga kata-kata sehingga menjadi ketuhanan yang maha esa sebagaimana sila yang sekarang. Siapa yang mencurigai di sebelah sebelah sekalian? Yang mencurigai adalah empat tokoh itu tadi Di antaranya dua adalah bapak Muhammad Almarhum Tibanus Karikusumo, Mister Kasman Singo, Demojo, Almarhum Kiai Rai Kasih, pemimpin Nahdlatul Ulama pada waktu itu, dan ini seseorang yang pernah menjadi gubernur Sumatera. Di latar belakang situasi ini ada lain. Bahwa betapa besar 10 rezeki besar demi kemerdekaan ketika dua kali dia mencorek. Pertama mencorek negara lain, kedua mencorek. Jakarta sila pertama. Jadi wajibkan melaksanakan syariat Islam, dicoay dengan ketuhanan yang maha esa. Ini dilakukan demi kemerdekaan dan persatuan. Ini terus saya berkembang dalam murah hari ini, Boyang yang proret ini yang menjadi arsitek diterimanya dan terbentuknya Pancasila itu adalah Bapak Muhammadiyah Yamin. Yaitu almarhum Kiban Kadusumo, yang pada waktu itu beliau adalah pemimpin umum Muhammadiyah. Jadi saudara sekalian, kalau saudara sudah pernah mendengar bahwa saya sejak tahun 78 dan sampai sekarang mengatakan bahwa Pancasila ini adalah pengorbanan terbesar dan hadiah terbesar umat Islam. <tuh> Demi kemerdekaan dan persatuan itulah latar belakangnya pengorbanannya itu dua kali mencoret. saya kira kalau yang mayoritas itu bukan Islam saya masih bertanya apakah kawan-kawan kita itu bersedia mempunyai jiwa besar seperti Islam yang saya maksudkan dengan hadiah adalah dengan dicoreknya dua kata-kata itu jadi tak ada lagi penghalang bagi non-Islam untuk bersatu dalam Republik Indonesia. Jadi, laksana bioskop begitu, semua kartis itu dibeli oleh umat Islam. Yang lain, tinggal masuk saja, tidak usah beli kartis Memang sudah sekalian, pernah ada salah mengerti kepada saya. Kalau begitu, Apakah kami tidak berjasa? Saya katakan saudara-saudara berjasa. Saudara-saudara berjasa di jalan mempertahankan Pancasila. Tapi kalau di jalan membentuk Pancasila, satu-satunya yang berjasa yang berjasa adalah umat Islam. Tapi di dalam mempertahankan Pancasila, saudara-saudara ikut berjasa. Buktinya lihat di makam pahlawan. Yang menjadi korban daripada peperangan per bukan umat Islam saja. Umat Hindu, umat Buddha, umat Kristen, umat Katolik juga ikut mempertahankan negara yang batasan Pancasila Jadi, yang ini sengaja saya sampaikan di sini untuk supaya menghilangkan keraguan dan kesalah pengertian kita selama ini. Keempat pemimpin umat Islam tersebut, yang mana tadi sudah saya katakan. Itulah yang merubah dari tujuh kata-kata menjadi tiga kata-kata, yaitu yang maha Dan ini pun terhadap kalian belum pada Setelah pada sidang pleno secara 18 Agustus daripada pandemi siap persiapan kemerdekaan, maka empat pemimpin ini harus mempertanggungjawabkan apa maksud daripada yang maha Maka beginilah al-mahulun bagi suami yang mengatakan maksud yang masa adalah tauhid, jadi dikarenakan itu amplop seluruh sidapeno dapat menerima, jadi dikarenakan itu bahwa sekarang ini ada yang mengatakan keberuhan yang masa macam-macam itu terserah, tapi bagi Islam keberuhan yang masa adalah tauhid, sesuai dengan yang disebutkan oleh para ahli Bagaimana tadi sudah saya katakan, hal ini ditempuh secara lain karena keinginan umat Islam untuk membentuk persatuan dalam kemerdekaan. Bukan karena ada takut pada waktu itu, ada tempat yang takut, pada waktu itu tidak ada laksus, tidak ada bakir, tidak ada pokante, yang ada adalah kita sama kita. Jadi tidak ada kekuatan yang dapat memaksa umat Islam pada waktu itu Tapi yang memaksa dia adalah kesadaran dan kemukaran jiwanya Demi persatuan dan kemerdekaan Jadi dikenakan itu saya ingin mengampaikan ini sini Berbanggalah mahasiswa. Mempunyai bapak yang begitu bijaksana Yang telah mempersatukan bangsa ini Melalui jiwa besar dan saya baik namun yang tersebut juga, ya, dalam perjuangan politik selanjutnya di forum internasional dan nasional, Undang-Undang Dasar 45 kurang ditaati sebagai konsekuensi KMP, lahirlah Undang-Undang Dasar RISC, lalu Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia per tahun 50, dan kedua-duanya menganut paham liberal. Pada waktu inilah Bank Indonesia juga umat Islam terbuka pada kegiatan politik praktis, sehingga orientasi berpikir umat Islam adalah terlalu berat kepada bidang politik. Sebuah permasalah dilihat dari bidang politik dan kurang berorientasi kepada pembinaan umat dalam bidang keagamaan, sosial ekonomi, pendidikan agama maupun pendidikan umum sehingga lambat laun kadar, dan kualitas umat Islam menjadi menipis atau menyusut, Baik dalam bidang tokhralia maupun dunia tinggal lebih kurang 30 tahun, umat kita tidak tinggal. Sehingga tahukah, saudara dalam penyelidikan bahaya, banyak sekarang ini di desa-desa yang tidak jadi sembahyat, karena tidak ada covid Banyak di desa-desa yang akan selamatkan, tidak ada orang yang pandai berdoa lagi. Yang lebih berat lagi adalah, kalau kira-kira 40 atau 50 tahun yang lagi. Di desa-desa itu, siap sesudah ashar, anak umur 5-10 tahun, berduin mengaji Al-Quran, dan begitu beduk berduk-berduin ke bejit, maka sekarang ini tinggal sejarahnya lagi. Nah inilah yang merupakan tantangan bagi kita pada umumnya dan bagi Muhammadiyah pada khususnya. Sebab negara-negara tidak menghilangkan agama mengadukan supaya agama ini tetap maju dan semangat. tapi kemajuan agama ini tidak tergantung kepada negara, tergantung kepada pemeluk dan pemuka agama para dai dan para daimnya hal ini menambah parahnya keadaan umat islam indonesia yang baru lepas dari tekanan kolonialisme karena itu sikap Muhammadiyah yang tepat meninggalkan ke kegiatan politik praktis dan kembali kepada kita sebenarnya sangat cepat dan sangat menolong dalam membimbing dan mengelamatkan umat kita. Pembangunan nasional. Pembangunan boleh dikatakan proses untuk menghadirkan manusia baru, bebas dari ancaman yang bersifat dikit, manusia yang bebas dari pencemaran mental spiritual, yang datang dari ekorismenya sendiri, maupun yang datang dari luar untuk merotak nasib bangsa. Pada awal munculnya ide pembangunan, orang cenderung mengartikan pembangunan itu adalah sesuatu di saja. Hal ini dapat dimaklumi karena persoalan yang paling menonjol bagi negara-negara yang sedang berkembang adalah berjuta-juta manusia yang kurang makan, <tuh> lapar gigi, pakaian tentang campin, penyakit, tunakarya, buta huruf dan sebagainya. pendidikan yang benar dan membimbing mereka untuk berpegang kepada agama Islam agar mereka menjadi warga negara yang baik Muhammadiyah menggembirakan umat untuk menegakkan agama Islam dalam pergaulan keduniaan karena perkumpulan Muhammadiyah percaya bahwa Islam adalah cocok untuk kemajuan umat manusia dan kemajuannya dan menyerukan kepada cinta kasih perdamaian dan kerjasama. الإسلامية من بين الحق والباطل قديم ونجأت إلى وسائل خريفة بتضعيب حيان المسلمين وزعزعة عقاربهم وإبعادهم أن تراندينهم واستطاعت بمكرها وظهرها أن ذلك في بعض المجتمعات الإسلامية بذوراً غريباً عنها وأصلت على هذه المجتمعات المسلمة مبادئ ليست من الإسلام Amen. Thank you. Di dalam rancangan program, yang menempel ini juga ada di sana nama Mahkamah Agung. Saudara-saudara sekalian, akan terdapat dua bagian kurayanan. Yang pertama adalah tanggung, dengan di dalamnya akan dinamakan latar belakang, serta mendekatkan. atau membuat program umum itu sendiri. seluruh saya menyampaikan mengenai masalah ini perlu saya lancarkan. bahwa rancangan ini sudah dibuat oleh dan menteri transportasi sudah memberikan beberapa pendapat dan pandangan yang ini dan sudah mengkonsolidasi alat yang perlu dipertimbangkan untuk mengubah dan memperbarui program ini. Tapi naskah itu sampai sekarang masih sedang diproses untuk kemudian nanti akan kita sampaikan dalam keterangan program ini di dalam sidang komisi yang akan datang. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, -saudara saya akan program ini sambil saya menelaskan lebih lanjut mengenai beberapa maksud yang mungkin memang diperlukan beberapa tradisi pengentar program umum Muhammadiyah, Bismillahirrahmanirrahim yang pertama pendahuluan satu program umum tahun 85 program umum 1985 adalah sampai akan tergantung pada pertemuan anggaran nanti mengenai perubahan anggaran dasar. Apakah periodisasi perubahan akan tetap 3 tahun sebagaimana yang tertera di dalam anggaran dasar sekarang? Atau perubahan anggaran untuk mengubah menjadi 5 tahun Maka program anggaran ini akan disituasi dengan perubahan anggaran dasar nanti, kalau ada. sampai 8 keputusan 140 ke di Surabaya dengan demikian pilihan-pilihan atau alternatif kegiatan yang ditetapkan di dalam program umum 78-81 juga akan menjadi pilihan program umum ini sepanjang maka sesuai peninjauan dan perbaikan dalam batas-batas tertentu akan dilakukan dengan memperhatikan keadaan serta kepentingan Muhammadiyah Dewasa ini Perlu saya sampaikan, Bapak-bapak mau teror. Pimpinan pusat di dalam lulusan program ini berhenti di sekolah atau data kependirian bahwa kita juga perlu menyusun satu keputusan baru mengenai masalah program umum ini. Sekadar program umum yang diusut oleh muktamar Surabaya masih sesuai. Aku masih relevan untuk kita gunakan sebagai program umum tahun-tahun ini. -tahun bahwa kita tidak perlu mengambil satu keputusan baru apabila keputusan-keputusan yang lama, keputusan surabaya belum dapat dilaksanakan. Maka, kalau kita baca secara materi daripada program umum nanti, bagaimana disebutkan di dalam hal ini, tidak lebih merupakan satu perubahan berupa atau penyesuaian. Dengan keadaan dan kondisi yang mengambilkan pada masyarakat yang ada. Ada beberapa kegiatan yang di dikuangkan di dalam program, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan kelembagaan kutuah gaya asyarakat. Peranan perjuangan seni Muhammadiyah di dalam pengembangan Muhammadiyah. Sebab, kalau dikatakan lima tahun yang lalu, pada waktu utama Muhammadiyah di perkembangan daripada pendidikan tinggi Muhammadiyah belum tetap seperti yang sekarang tentunya dengan hasil perkembangan semacam itu sektor pendidikan ini harus memperoleh perhatian yang lebih khusus baik pendidikan pada tingkat taman anak sampai pada pendidikan tinggi juga pada aspek-aspek kegiatan yang lain ada beberapa tambahan tertentu pada sektor pendidikan, sektor kesejahteraan masyarakat, dan sebagainya. Yang kedua, prioritas wakam umum tahun 48, adalah konsolidasi organisasi. Penetapan prioritas ini dapat menjadi masalah karena dimimpulkan tekan menomor wakam kebijakan-kebijakan yang lain. Kita memang tidak mungkin menomor satukan wakam pentingnya. Padahal Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam seharusnya untuk melakukan kegiatan dakwah dan penyiaran Islam. Maka setelah Muhammadiyah tahun lima sampai mungkin tahun puluh nanti, ditetapkan berdasarkan konsep apa yang dinamakan atau apa yang diistilahkan di dalam ilmu ini dengan istilah pengembangan organisasi, di mana program ini menetapkan tidak hanya hak nasional. Sekali lagi, kalau ada perbedaan, dengan program-program yang dalam MOO, maka program yang sekarang ini disusun tanpa menetapkan satu prioritas. Semua sektor yang ada hubungannya dengan kegiatan yang mendukung pelaksanaan fungsi utama Muhammadiyah ialah dakwah dan penyiaran Islam akan dikembangkan serentak sehingga maksud dan tujuan dakwah dan penyiaran Islam akan memperoleh hasil terbaik Program ini tidak menetapkan, misalnya prioritas untuk pengembangan muhammadiyah yang tidak akan datang di bidang kesejahteraan juga juga tidak menetapkan prioritas pada sektor-sektor yang lain misalnya pendidikan tidak tapi terutama sektor atau kegiatan manusia. Yang kita nilai dapat mendukung kegiatan dakwah dan penyiaran Islam akan dikelola pendidikan buka, sehingga mampu mendukung kegiatan-kegiatan muhammadiyah di masa itu. Kita akan melaksanakan pendidikan sebagaimana waktu-waktu yang lama. Kita juga akan memberikan proyek-proyek umat sebagaimana yang lama. Kita masih tetap berpegang teguh pada pendirian bahwa pengembangan kemasyarakatan baru, tetap menetapkannya di berdasarkan penentukan jamaah dan kegiatan dakwah jamaah tetap tidak ada perbedaan hanya saja nanti di dalam musawarah musyawarah wilayah atau musawarah daerah mungkin dapat menetapkan dengan koilme program sebagaimana yang nanti akan kita putuskan di dalam kamar, wilayah maupun daerah akan mungkin dapat menentukan. Porsi atau apa apakah yang akan dilalukan oleh suatu wilayah atau suatu daerah di dalam pelaksanaan program ini? Tapi program ini sendiri disusun tanpa harus mendaftar jenis kegiatan, mendaftar program yang sekiranya kita pertimbangkan dapat dilaksanakan oleh Muhammad Yaqo binata saya yang akan datang sejak ranting sampai pada Surat Peraturan Umum Nasional, Bapak-Bapak dan Saudara-Saudara Kalian, inilah prinsip-prinsip daripada atau prinsip-prinsip pendekatan daripada Peraturan Perusahaan Umum periode ke-41 ke-42 Selanjutnya nomor tiga. Sektor-sektor yang perlu diprogram pengembangannya untuk periode 85 dan seterusnya, ialah lingkungan dakwah Islam dengan mengusahakan iklim serta suasana lingkungan yang mendukung terselenggaraan dakwah dan penyiaran Islam. Bapak-bapak dan saudara-saudara-saudara, seringkali kesendurungan untuk konsolidasi, istilah istilah yang sering kita paham, dimana konsolidasi merupakan satu pencermian kegiatan yang semata-mata menitik beratkan pada melihat e, menari persoalan-persoalan intens saja akan menimbulkan satu wawasan yang cukup sempit bagi kita semuanya. Sering pandangan intens mata mata ini mengaburkan yang kita pada masalah-masalah yang sebenarnya. Padahal dalam proses perusahaan masyarakat, sebagaimana kita ketahui sekarang ini? Kegiatan Muhammadiyah dan konsidasi atau pengembangan Muhammadiyah sebagai organisasi itu sendiri hanya mungkin kita lakukan apabila iklim sosial atau iklim kemasyarakatan di mana Muhammadiyah berada akan merupakan dukungan bagi kegiatan-kegiatan Muhammadiyah. Ada satu teori di dalam ilmu jurnalistik bahwa adalah lebih baik menghilangkan hambatan-hambatan dari hasil memperbaiki kondisi intern, tapi kita tidak menghilangkan hambatan-hambatan dan perbaiki kerjaan kita sendiri pada dasarnya merupakan dua pekerjaan yang saling kian komplementer. Sekali lagi bahwa sampai kita perbaiki berdasarkan kepada kerjasama ini sekali sekaligus kita akan mengupayakan supaya lingkungan di mana muhammadiyah hidup itu dapat ikut mendukung pengembangan muhammadiyah itu sendiri. Misalnya yang salah satu seperti hubungan kita dengan kekuatan-kekuatan sosial yang lain, hubungan kita dengan pejabat-pejabat pemerintah, hubungan kita dengan organisasi-organisasi yang lain yang sudah istrinya juga akan merupakan percobaan maka benar-benar lintunya jadi istrinya percobaan maka masyarakat kita barang kebanyakan lupa sehingga mampu melakukan percobaan maka masyarakat di masyarakat yang akan datang ini sederhana satu contoh saja yang dua tiga dua yang kita bina program adalah sarana dan prasarana. Dengan menitik gerakan pada pengembangan struktur organisasi agar dapat atau mampu menyelenggarakan misi masing-masing. sektor ini juga dapat atau mampu menyelenggarakan salah ini jadi ditoreh. Sektor ini juga memprogram pengembangan personil dan dana dengan maksud mendukung pelaksanaan dakwah serta penyiaran Islam dan penyelenggaraan amal usaha muhammadiyah. Terus saya kepada Bapak-Bapak dan Saudara-Saudara Kalian. Kepulauan berhak kita di dalam pelaksanaan program keputusan secara contoh contohnya saja yang berkaitan dengan dakwah jamaah dan jamaah, jamaah, jamaah, sebenarnya disebabkan untuk pelaksanaan program itu kita belum mempersiapkan prasarana dan syarana. Salah satu prasarana untuk pelaksanaan program jamaah adalah pembinaan yang tinggi saya ingin menegaskan, satu ya, tautan kasih atau kenangan kita, bahwa salah satu yang dari korban, dari proses perubahan rumah di tanah air kita ini, adalah eksistensi daripada lantai, wilayah yang jalan, daerah yang menjalan cabang yang jalan, tapi sampai pada lantai ini, seringkali kita diadakan pada satu kecamatan kita durang mampu untuk melakukan kecil lagi dan mengembangkan kelembagaan pada tingkat ranting ini terletak ke pemimpinannya kalau ranting tidak efektif, kalau ranting tidak berjalan, adalah efektif kalau kita mampu untuk berokan jamaah dan dakwah jamaah oleh karena pembentukan jamaah hanya dimimpinkan terbinanya anggota anggota Muhammadiyah dan pembinaan anggota anggota Muhammadiyah titik beratnya adalah pada esuan ranting yang ketiga, tiga-tiga, kegiatan operasional, dengan menggiatan dan mendimantir kembali kegiatan dakwah dan Islam baik secara persekurangan maupun bersama-sama di bawah pimpinan persyarikatan. Di sini juga kita harus bawahi adanya satu kegiatan secara persekurangan, secara persekurangan dengan satu kegiatan di bawah pimpinan persyarikatan. Oleh karena bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian juga ada penyentungan negatif. Di dalam persyarikatan kita, bahwa persyarikatan kita yang esensinya sebagai kasus persyarikat ini adalah perbedaan sama dan kebersamaan di dalam keberadaan kita, tapi dengan akibat kebalukan di dalam tengah-tengah masyarakat kita, orang-orang Indonesia terlalu, kalau orang-orang di asman kakak semakin berpulang, makin bekerja secara sendiri-sendiri juga di dalam kaitannya dengan dakwah Islam juga tablet serta berjalan. Kita tidak perlu menyalahkan kepada siapa-siapa. yang perlu kita lakukan sekarang? Bagaimana kita mampu mengaksiskan mengembangkan organisasi kita, terutama yang bertanggung untuk mengembangkan biro stabel dan dakwah Islam ini, mampu melakukan satu meja untuk kesamaan sedemikian rupa hingga para anggota mampu melakukan tugasnya sebagai di bawah satu koordinasi yang bersama terus dikerjakan berapa orang yang datang ke tadi yaitu